Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian brede. Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV, TV yang akan menyabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gencura dan Rizky Bilar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 Perhatikan di unggahan MS Glow. Formal, alhamdulillah, idola kesayangan Rizky Bilar ini menjadi bintang iklan dari MS Glow. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu sukses untuk idola kesayangan kita. Di sini juga tentu banyak sekali tonton komentar, tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Instagram Eka Kurniasih 5. mengatakan di kolom komentar. Papahnya Baby L Kasepi, pisan katanya tuh masya allah banget ya memang ganteng banget nih papahnya Baby L mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin ke kabar berikutnya juga perhatikan persahabat kita mampir ke akun Indosiar yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto dari Elvira dan Kakak Rizky Bilar perhatikan persahabat ya di postingan ini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Wah, kreatif banget ya, kalian bisa tebak dengan nama yang cantik-cantik ini Nantikan nama BBL ada leslarnya atau tidak, hanya di Welcome BBL Sabtu 8 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tebak yuk kira-kira nama BBL ada kata leslarnya atau enggak, ternyata Yang... Menebak ada nama Leslar itu lebih dominan banyak banget nih persahabat Ya sampai 70% Wow kita lihat aja nih persahabat ya Nama-nama rekomendasi dari para fans sejati Nama panjang BBL menurut Indosiarmania Perhatikan yang pertama Namanya Leslaria Bilarina katanya tuh Ada juga Muhammad Delvian Leslar Syahbilar katanya tuh Ada juga komentar tanggapan Muhammad Lingga Bintang Kejora Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar Leslar Muhammad Bilar Dan kita lihat juga ada Yang mengatakan Muhammad El Fatih Bilar Itulah beberapa Tentunya, Rekomendasi nama panjang BBL Menurut Indah Siermania Dan fans sejati dari Leslar Wow Tentunya kita salpok dengan nama leslaria Bilarina Persahabat ya yes. Tentunya mudah-mudahan saja nama yang dipakai oleh BBL itu bermakna yang sangat luar biasa mempunyai arti yang tentunya membuat kita semakin bahagia Kita doakan saja, kita dukung, kita support yang terbaik untuk acara-acara dari Lesti dan Rizky Billar. Ke kabar berikutnya persahabat perhatikan juga ada terbaru yang kita dapatkan dari family Anuska Leslar Perhatikan ungan sebuah postingan video per ya Tepatnya ada di ruangan di dalam rumah Ini tentunya persiapan syuting cinta apa di Leslar Kabarnya persahabat, ya Apapun itu semoga lancar, semoga sukses, amin Kita lihat juga di kalimat game yang dituliskan oleh family Anuska Leslar 23 Semangat syuting Bunda Lesti dan Papa Bilar Hingga banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Dari akun Instagram Elni739 mengatakan Itu mau syuting CL ya Katanya tuh iya say Kata syuting CL ya malam hari ini Mudah-mudahan saja lancar Dan semuanya dipermudah Amin Kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Nurhida0209 Alhamdulillah Stay di rumah kesayangan Yang penting kalian sehat Amin